Selama umur panjang oh sayangku Dore mi fa solas Ku ucapkan Selama ulang tahun Yang begitu mencintai dan menyayangimu selalu. Dan semoga bisa terhibur. Bahagialah di hari universarimu.